Masa tanaman rasanya legit dan Pertama-tama, kita siapkan bahannya dulu. Kebetulan, ini sudah dicuci, guys. Lalu, kita siap kan cabai lombok masukkan kelaya layak lalu dikeprok-keprok dikampeleng-kampeleng dicotos-jotos sampai halus ulek terus sampai halus diukrek wukrek dulu guys Tu ukrek dulek lalu masukkan minyak kalau sudah panas yang tadi diulek dimasukkan kong srangkang seng kong srangkang sreng sampai harum terus dikongsrangkang seng sampai mateng mateng guys mateng lalu masuk bukan lumbunya lumbu itu namanya lumbu kalau di Jawa itu namanya lumbu daun talas kamu ngerti nggak lumbu daun talas Kong serangkang serengkong serangkang serang sampai layu terus Kong serangkang serangkong serangkang serangkang Serang kang serang di Diamkan beberapa menit, nunggu layu dulu, guys. masukkan micin, masukkan Masako, masukkan gula pasir, Di kong serang, serang lagi, di kong serang diwolak di goreng telo, di kong serang di serang, di walik, di, cengking, di apa? memasukkan air lalu di kolak lagi, di kong serang, serang lagi. terus kita tunggu sampai matang terus dicaplok udah mulai matang mudra matang sekarang waktunya kita beduk mbeduk dicamplok di dipangan rasanya lejar